Dua spesies baru burung dilaporkan telah ditemukan di Pegunungan Meratus, bagian Tenggara Pulau Kalimantan. Ahli ornitologi telah mendeskripsikan dua spesies baru tersebut dari genus Flycatcher Chyarnis dan genus Mataputi Zosterops. Temuan baru ini telah dideskripsikan dalam Journal of Ornithology. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Kiornis adalah genus burung passerine dalam keluarga flycatcher dunia lama Muscicapidae. Genus ini berisi 25 spesies yang diakui saat ini, termasuk beberapa spesies yang sebelumnya ditempatkan dalam genus rinomias Spesies ini terdistribusi di seluruh Asia Selatan dari anak benua India ke Asia Tenggara, Filipina dan Indonesia. Kebanyakan flycatcher kiornis memiliki bulu dimorfik seksual. Burung jantan berwarna biru di bagian atas dan terutama biru dan putih atau oranye dan putih di bagian bawah meskipun beberapa spesies monomorfik secara seksual dan tidak memiliki warna cerah. Zosterops adalah genus burung passerine dan memiliki ciri khas mata putih dalam family Zosteropidae. Genus ini terdiri dari 100 spesies yang tersebar di alam Afrotropis, Indomalayan, dan Australia. Burung-burung ini adalah penjajah pulau tertinggi. Itulah sebabnya begitu banyak spesies mata putih yang berbeda berevolusi begitu cepat. Hal itu karena populasi pulau yang berbeda menjadi terisolasi dan terpisah dari populasi sumbernya. Fitur paling khas dari mata putih Zosterops adalah cincin bulu putih yang mencolok di sekitar mata, meskipun beberapa spesies tidak memilikinya. Sekarang, spesies Keornis dan Zosterops baru diketahui menghuni pegunungan meratus di bagian tenggara Pulau Kalimantan. Banyak dari mereka adalah spesies pegunungan dengan sekitar 27 spesies endemik atau hanya terdapat di dataran tinggi Kalimantan. Keanekaragaman ragaman hayati burung dan endemik Borneo termasuk wilayah Malaysia dan Brunei sangat mengesankan dengan sekitar 50 spesies endemik yang dideskripsikan dari pulau di bawah pengaturan taksonomi sebelumnya. Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan termasuk salah satu daerah yang paling tidak dikenal dan mungkin pegunungan yang paling terisolasi. Sebuah dataran tinggi sepanjang 140 km dari utara hingga selatan diselimuti oleh sekitar 2.460 km persegi hutan bawah pegunungan dan hutan pegunungan dengan ketinggian 1.892 meter di atas permukaan laut dengan puncaknya gunung besar beberapa puncak lain yang melebihi 1.600 meter. Spesies pionis yang baru berkerabat paling dekat dengan sikatan dayak biru. Tapi secara morfologis, dibedakan dengan warna biru muda di bagian atas dan lebih kebutihan dan kurang kemerahan di bagian bawahnya. Spesies Zosterops baru paling dekat hubungannya dengan burung kacamata laut, tetapi dibedakan dengan bagian atas berwarna zaitun dan bagian bawah yang lebih gelap. Kedua spesies baru ini mungkin terbatas di pegunungan beratus, yang saat ini dikelilingi oleh hutan sekunder dataran rendah yang terdegradasi atau lanskap pertanian yang dikonversi, kata para peneliti. Mereka tampaknya telah menyimpang dari spesies saudara mereka melalui isolasi geografis di pegunungan terpencil ini yang diperparah oleh dinamika populasi yang berubah dalam komunitas burung pegunungan yang miskin. Para peneliti kemudian merekomendasikan kedua spesies baru burung ini mendapatkan status IUC and Red List, status rentan untuk spesies baru berdasarkan kriteria B1 dan B2. Meskipun kedua spesies tersebut relatif umum di kawasan terbatas pegunungan ratus,